Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, apa kabarnya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja sahabat ya. Di video kali ini saya akan melihat suasana pesawahan Kebetulan di sini lagi musim panen sahabat. Yuk ikuti perjalanan saya kali ini sahabat ya. Sahabat, sekarang saya ada di pesawahan tepatnya di Kampung Cikalage Girang, sahabat. Desa Hegarmana, Kecamatan Cikanjung. Sahabat, di sini alhamdulillah sudah musim panen, sahabat. kita ngutip. itu lagi. kita bye oh ¿Qué pasa con ya?